selesai mengergayakan saluan BK saya perwakilan dari kelas 9B mengucapkan selamat untuk semua siswa amin. kelas 9 semoga lulus dan mendapatkan nilai besar amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya DMDK saya dari Cianjur perwakilan dari kelas D mengucapkan selamat kepada kelas 3 semoga sukses selalu semoga naik kelas selalu amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak kelas 3 Yang mengikuti peserta WNBK Mantap Mantap Mantap Manfaat bagi Nusa dan Agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Dewan guru <laughs> ah, Khususnya Sekedap oh, Krell oh, Gojin Mania okay, yes. Mengucapkan Selamat dan sukses Kepada seluruh Anak-anak kelas 9, Al Barkah Asik Yang telah menyelesaikan ujian nasional berbasis kesedihan Semoga apa yang beliau, yang mereka kerjakan itu memuaskan hasilnya Dan tak lupa lagi Pastinya lulus dengan nilai yang amin, sempurna amin amin warahmatullahi wabarakatuh selamat kepada kelas 3 pada yang telah melaksanakan UNBK pada hari pada hari ini mudah-mudahan kita semua lulus amin mudah-mudahan kita nanti keluar negara sukses sukses